liga, ah? Yang bagus, yang bagus. <coughs> uh, Oh, ya, malah ngan. Indonesia pambi, sarungan, koko, Eh, hey, orang ngomong ini sobat lah Oh, nah tadi, anu dorong eh, hey, tak tahu lagi, lupa ada yang sarungan, kokonan, pecisan kaya ipin ubin salam alamat oke? oke? oke? ya, doang ya ya, takut takon lega sih, lega sih yang bagus bisa jadi sila ayo yuk lo, yuk lega sih nah takon ntar isin apa? isin itu bos itu. Iya. terus <hesitation> peserang, peserang, peserang, peserang, peserang, peserang, peserang, peserang, peserang, iya peserang, peserang, peserang, peserang, ini orang orang, tak tak tarik bisa tarik tarik tarik lah oh. terus tarik dong, belum ini lor. Eh tanake, putus silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, silahkan, sedengi ya. sedengi ya, eh? oh. oh, ya? si penyanyi, artis loh ya. Oh, muden, nah. artis artis, karena Aduh bok bok nonton tv oh, korea Oke. korea oh, no. artis korea oh, so. oh. Bo, Entah, arti. aku kan <coughs> jam ini aku aku hey. <coughs> oh kenapa nanti aku menonton oh oh TV. Ha -ha, okay. Aku okay. Okay. oh oh oh no. eh, oh Kau lebih, kau lebih, kau lebih, kau kau lebih, kau makanya cilik-cilik kalau mau yang gede ya sing yang kondinasinya entah cilik-cilik yang gede-gede tugasnya mau cilik-cilik oke, kamu harus paham tugas ini cuma cilik-cilik tugas gede-gede, gede-gede tapi, ini ini apa tambah so, apa power iya iya iya, sama-sama kenapa? kenapa? kenapa itu rata iya, rata gede kan nih? Apaan apa? <tuk> <tuk> <tuk> di topan dulu? Iyo dong, dari jama angin. bisa perah. <gbg> Iya, saya tanya, aku ya. Iya, majelis Apa Oh, sedikit <tuk> Aya salam sehat, mama aku. Salam sehat, besok sahada. Asyhadu, asyhadu, Allah dimaha, Imam wa asyhadu, anak Muhammad Rasulullah. Nah, wes, wes kayak kambing, salawat saron, asyik ngopo, asyik kayak pinupin, wes, wes kelam. Iya, iya, iya, iya, iya, ya eh oke